Oke pak kembali ke bersama saya dan kali ini saya ingin mengingat sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak bagaimana cara men-setting atau settingan terbaik untuk personal 5 di emulator PS3 yaitu RPCS3 ya dan di sini kita akan men-setting uh, sampai gambar 1 bisa saya bilang sebagus di PS4 deh, ya. walaupun uh, untuk anti-aliasinya lebih uh, kurang dari yang PS4 untuk resolusi untuk ketajemannya bisa sebagus PS4 dan jujur saya lebih baik bermain di RPCS 3 daripada di PS3-nya langsung gitu walaupun saya juga main yang versi PS3-nya tapi untuk yang versi PS3-nya tuh bukan gitu kalau yang versi PS4-nya tajem dan di sini kita akan bikin uh, bagus juga gitu nah, sebenarnya untuk settingannya di sini kita bisa langsung klik kanan aja untuk di gamenya di sini kita bisa Uh, change custom configuration, tinggal kalian klik aja. Tinggal kalian ikutin aja untuk uh, settingannya. Di sini kayaknya sih cuman CPU sama GPU-nya doang dan sisanya kita akan biarin aja default gitu. Dan di sini untuk uh, yang ininya kalian pilih aja yang bawah. Kalian pilih bawah juga. Dan ini untuk yang enable thread scheduler-nya kalian checklist. Uh, enable SPU loop detection-nya uh, kalian checklist juga. Tapi biasanya sih biasanya ini bakal uh, bikin gamenya jadi crash tapi saat saya enable ini jadi uh, lumayan performanya jadi lebih stabil gitu untuk saya ya jadi kalau mungkin kalian uh, crash kalian bisa aja untuk yang disable yang SPU loop detectionnya ini gitu. Nah untuk yang TSR instruction di sini saya enable aja untuk SPU block size-nya saya save jangan yang mega atau giga karena takutnya tiba-tiba gamenya jadi nggak crash ya. Dan di sini untuk yang preferred SPU tracksnya kalian simpan aja di dua bisa juga kalian simpan di satu atau di tiga untuk saya untuk sweet spotnya adalah uh, dua mungkin kalau kalian cocok di 3, mungkin untuk tiga nggak ada drop FPS 30 gitu FPS-nya dan untuk yang uh, satu mungkin bisa juga untuk yang kalian walaupun saya juga nggak tahu sih ini uh, jelasnya kayak gimana gitu ya saya simpan aja di dua gitu dan untuk performanya pun jadi uh, lumayan lumayan stabil sih tiga FPS gitu. Dan untuk di GPU-nya di sini kalian pilih aja untuk yang kinerjanya jangan Open GL kalian pilih aja Vulkan dan kalian tinggal pilih aja untuk uh, grafik device-nya atau dari VGA kalian atau GPU kalian misalnya sepuluh delapan puluh sepuluh atau mungkin 750 lima kalian tinggal pilih aja. Untuk saya pakai 960 m uh, 960 m saya rasa nggak terlalu bagus ya eh, untuk uh, jalanin game untuk emulator dan memang untuk emulasi gitu ya, memang untuk emulation itu memang butuh uh, CPU yang bagus kalau GPU-nya nggak terlalu bagus nggak jadi masalah, tapi untuk CPU harus bagus gitu minimal ya mungkin 4 core, 8 thread mungkin, tapi kayaknya kalau di bawah itu juga bisa bisa aja sih, apalagi dengan clock speed tinggi sekarang ya kebanyakan untuk CPU-nya. Dan untuk aspek rasionya tinggal kalian pilih aja 16 by 9. Untuk frame limitnya di sini kalian bisa nyalain aja 60, walaupun Game-nya itu sebenarnya di limit ya untuk personal 5 di 30 gitu, karena kalau kalian pakai yang 60 fps gitu ya untuk frame limitnya dan kalian misalnya pakai uh, mode enam fps kan ada tuh mode 60 fps itu nanti kalian nggak akan bisa lari atau kalian cuma bisa jalan dan ngesprint pun nggak bisa gitu. Nah di sini untuk anisotropic ya apa pokoknya anti aliasing ya di sini filternya tuh kalian bisa uh, dua kali, kalian bisa 16 kali, cuman saya rasa sih walaupun saya 16 kali nggak nggak terlalu ngaruh sih untuk perbedaannya dan ehnggak uh, nggak terlalu mulus untuk apa untuk ujung-ujungnya gitu untuk anti aliasingnya. Ngga terlalu eh uh... Nah, kalau mulus lah gitu. Nah, di sini untuk uh, resolusinya tinggal kalian pilih aja untuk di uh, 720 p. Karena kalian nggak bisa pilih di sepuluh delapan atau sembilan belas kali sepuluh Karena untuk PS 3 sendiri, memang resolusinya tuh mentoknya itu adalah di 720 atau 480 p atau uh, 576 p gitu. dia ya, PS 3 nggak sampai 1080 gitu. Nah, di sini untuk uh, resolusi scalenya di sini kita akan naikin sampai uh, mungkin di layar yang mau kalian pakai gitu, misalnya layar kalian 1080, kalian ganti aja uh, sampai asal sampai di sini ada tulisannya sembilan belas dua kali sepuluh Kalau kalian pakai uh, layar 4 k, kalian naikin aja sampai 4 k, nggak tahu juga sih bakal kuat atau enggak karena kalau semakin tajem gitu ya resolusinya ya bakal semakin uh, berat gitu untuk emulatornya gitu. Nah. Karena di sini saya menggunakan uh, layar 1080. Nah, di sini juga saya cuma naikin 50% dari native resolutionnya Jadi tinggal kalian uh, geserin aja gitu, misalnya kayak gitu dan di sini nanti akan ada uh, dimensinya berapa berapa kali berapa. Dan kalau kalian misalnya pakai layar 4K tapi uh, pakai default misalnya 100%, 720 itu nanti bakal jadi buram ya. Jadi ya saya saranin kalian naikin aja. Tapi tergantung juga dari PC atau laptop kalian kuat atau enggak. Nah, untuk saya mode-nya kalian pilih aja yang asins ya dan asins ini sebenarnya sih kemarin pas saya cobain itu ada ada shader yang gak ke gitu jadi compile-nya tuh gak cepet jadi lama gitu dan uh, ada tekstur pop-in ada uh, pokoknya gambarnya tuh jadi biru jadi hijau gitu jadi putih dan setelah saya setting-setting uh, menggunakan mod itu nggak terjadi lagi gitu yang namanya uh, atlet compile atau telat render gitu. dan mungkin nanti juga saya akan uh, tunjukin juga ya untuk modenya. cuman di sini kita akan uh, setting dulu ya untuk uh, personal 5 nya setelah itu kalian tinggal pilih aja yang scenes untuk visinya terserah sih walaupun jujur uh, saya melihatnya nggak nggak terlalu ngaruh sih untuk visionnya ini. jadi gambarnya tuh masih tetap uh, misah gitu nggak nggak ke bawah gitu. mungkin karena vision ya bukan vision mungkin dan untuk sisanya kalian biarin aja Dan uh, mungkin saya pengen ngingetin aja Kalian jangan checklist yang multi-traded RSX Karena kemarin pas saya coba multi-traded RSX Itu tiba-tiba gamenya tuh jadi ngekeres gitu Jadi ya untuk menghindari crash Kalian jangan checklist aja untuk yang multi-traded RSX-nya ini Dan saya kemarin udah main personal 5 Nyobain gitu ya sekitar 3 jam nggak ada nge-crash, ada nge-freeze sama sekali Dengan settingan kayak gini Dan untuk audio, untuk input-output Untuk sistem, network, Advance uh, Emulator juga saya nggak atur-atur gitu ini biarin default aja gitu Dan gak ada masalah sama sekali sih Tinggal kalian uh, klik save custom configuration Dan kalian juga udah bisa main gitu Nah tapi untuk personal 5 ini ada uh, fixnya gitu ya, Jadi ada karakter kan ada gambarnya gitu Kalau gambarnya itu kayak ada semacam apa kotak-kotak gitu Bukan kotak kotak kayak garis-garis yang ancur gitu Mungkin contohnya kayak gini Dan itu juga menurut saya agak Uh, mengganggu ya, jadi kalian bisa pakai mod gitu ya untuk uh, ngefixnya, dan kalian bisa dapat lagi deskripsi di bawah, tapi nggak akan direct link. Jadi saya kasih uh, ke channel saya dulu gitu, terus di channel itu nanti kalian bakal uh, dapat downloadnya, jadi nggak akan langsung dari channel saya yang ini gitu. Jadi channel yang satunya lagi. Nah, tinggal kalian pasang aja untuk patch nya di sini, untuk patch .yaml-nya saya saranin kalian matiin untuk yang uh, 60fps ini ya untuk patch 60fps karena kalau kalian pakai patch 60fps iya memang gambarnya jadi 60fps jujur menurut saya lebih cakep gitu bahkan di PS4 aja untuk personal 5 atau personal 5 royal itu nggak 60fps paling sekitar 45 atau 50an lah gitu jadi nggak 60 saat dipakai di PS3 30fps dipaksa 60fps itu jadi kalian nggak bisa lari gitu jadi cuma bisa jalan dan menurut saya itu menghancurkan funnya aja sih dan 30fps menurut saya nggak jadi masalah kalau ini bukan game yang uh, fast-paced gitu kayak mungkin game-game FPS kayak cyberpunk atau Ghost Runner atau apapun lah gitu yang nggak face-face ya nggak jadi masalah gitu nggak 60fps pun 30fps Shin Megami Tensei c 5 nanti di Nintendo Switch nggak jadi masalah jadi saya saranin kalian matiin aja untuk mod 60fps nya kalian matiin untuk uh, yang hashnya, hashnya ada dua di sini. Kalian juga bisa melihat nih di sini untuk hashnya adalah yang uh, 6606 gitu. Di sini untuk yang 6606 adalah yang Europe ya, kayaknya sih. Untuk yang 55426 uh, ini adalah yang Amerika gitu atau yang USA. Dan saya selesaikannya sih kalian langsung pasang aja untuk uh, modnya gitu atau ya apa, ya, patch nya dulu, ya. kalian pasangin di folder RPCS3 kalian kayak gini aja gitu ya dan tinggal kalian uh, pasangin untuk mod .cpk-nya kalian bisa dapat dari deskripsi juga gitu ya tinggal kalian buka untuk di folder rpcs3-nya tinggal kalian klik uh, yang dev hdd0 kalian klik yang game dan tinggal kalian pilih gamenya yang mana apakah npb atau npub untuk npb adalah uh, versi eropa dan npub adalah versi usa atau amerika dan tinggal kalian klik yang usr dir atau mungkin user directory mungkin ya maksudnya tinggal double klik aja dan tinggal kalian pasang di sini yang namanya mod kalian bisa dapat dari deskripsi di bawah nah jadi uh, mod ini fix gitu ya ngefix gambar yang ancur gitu ya yang uh, maksudnya gambar ya dari visual novelnya gitu ya visual novelnya ancur dan ini bisa kalian bisa ngeview Loki gitu ya, atau mungkin uh, persona yang nggak bisa kalian fuse dan ada uh, skill khususnya gitu ya skill yang spesial gitu ya nah dengan mod ini juga entah kenapa bisa ngefix personal lima saya yang low fps awalnya tuh saat saya setting gitu ya sebelum saya pakai mod sama sekali jadi saya setting kayak yang tadi itu fpsnya tuh cuma 15 belas gitu tiga puluh aja nggak setelah saya pasang mode yang ini ini bisa jadi 30 FPS dan 30 FPS-nya ini bisa dibilang lumayan stabil kalau di dungeon gitu nggak turun kecuali kalau di tempat-tempat uh, yang memang banyak orang gitu misalnya kayak di Yongen Jaya gitu ya Yongen Jaya atau Shibuya atau di Central Street gitu ya, itu banyak orang kan, itu FPS-nya bisa turun sampai 25 atau 20. Dan ya yeah, kalau menurut saya sih nggak jadi masalah juga karena saya jarang juga gitu di tempat kayak gitu. Dan ya yeah, saya cuma uh, having fun aja di DG gitu atau mungkin di dungeon gitu. Tinggal kalian pasang aja untuk mod.cpk-nya, tinggal kalian pasang juga untuk patch.yml-nya. Dan udah sih, tinggal kalian main aja personal 5-nya gitu. Dan untuk saya, untuk uh, laptop saya yang bisa dibilang jadul gitu ya. Saya menggunakan i7-6700 Dan uh, menggunakan VGA-960M Untuk sekarang kayaknya Udah dibilang mid-end gitu ya Dan Kalau kalian baru build PC Yang pakai 1660 Atau mungkin 1660 Ti Atau mungkin pakai prosesor 5000 5.000 Ryzen 5 3600X ya Kalau kalian udah pakai Uh, prosesor yang misalnya Ryzen 5 3600 atau 3600X itu saya yakin udah bisa sih jalan personal 5 di 30 fps dan memang untuk di desainnya memang 30 fps untuk PS3 ya walaupun kalian pas paksain gitu ya pakai mode 60 fps enggak saya saranin sih karena kalian nggak bisa lari kalian cuma bisa jalan dan jujur menurut saya sih itu ngeselin aja sih dan ya udah sih gitu doang ya untuk settingnya dan udah di mod juga tinggal kalian pilih aja untuk gamenya kalian klik kanan dan tinggal kalian pilih aja boot with custom configuration tinggal kalian klik dan tinggal kalian tungguin aja sampai gamenya kebuka gitu dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya jadi ya lumayan uh, banyak juga sih yang untuk resetting ya tapi intinya kalian cukup tinggal setting aja dari aplikasinya dan tinggal kalian uh, pasangin untuk patch dan uh, modnya gitu dan untuk modnya sendiri ada yang persona yang spesial gitu ya yang biasa ya, setidaknya sih menurut saya spesial gitu karena di versi PS4 itu nggak ada gitu persona itu dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye bye